Ini sampai setengah enam aja ya ceramanya ya. Jangan jangan jangan jangan kasihan yang menjemput itu. Sampai Satu jam aja ceramanya. Kalau satu jam karena konsumsinya kue. Kalau mau dua jam konsumsinya nasi. Kalau tiga, tiga jam bawa besek pulang. Shalom mudah-mudahan bisa kesini lagi. Coba semuanya angkat tangannya kanan, kemudian simpan di dada. Inan lazim. Inan lazim. Korodo aloika. Korodo aloika. Korodo aloika. Korodo aloika. Korodo aloika. Korodo kenapa, kenapa, kenapa, kenapa, kenapa kenapa kenapa? Korodo aloika. Korodo aloika. Korodo aloika. Korodo betul Betul, betul. Saya salut lihat acara ini, saya kagum Masya Allah Laki-laki tersingkir, <laughs> Lebih banyak perempuan Jamaah Jangan marah ya Orang marah cepat Orang tua cepat Eh, kita sudah dianggap keluarga Tepuk tangan dulu Ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Plastiknya jangan dibuang Untuk tempat sampah Tapi kayaknya tidak ada sampah hari ini Karena rata-rata Kue itu dimasukkan dalam kertas Yes Kebiasaan kalau ada Masuk memasukkan dalam tas. Lima hari baru ingat. Jamaah, pokoknya sampai setengah enam ya, janjian ya. Karena ndak boleh lewat kasihan. Nanti ke malaman. Insyaallah lagi waktu kita bikin acara besar-besaran di sini. Amin. selalu ya. <laughs> Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Salawatan dulu yuk. Supaya berita ini sampai ke Rasulullah. Amin. Siapa yang bersalawat, malaikat Jibril membawa salawat itu sampai ke Rasulullah untuk memberitakan bahwa ada umatmu lagi bersalawat di Tainan. Kalau saya berkata, eh saya dari ya, ma Jangan marah ya. Tapi ada kekayaan tingkat ketiga. Apa tadi? Karunia. Inilah karunia. Makanya kalau keluar masjid, kalau mau lancar urusannya, sering-seringlah keluar masjid. Bagaimana bisa keluar kalau kau tidak masuk? Masuklah dulu. Ada teman saya, masya Allah, Allah. Tukang odong-odong. Dia bawa odong-odongnya dari pagi sampai duhur tidak ada pelanggan. Dia berdoa, dia pergi ke masjid. Ya Allah, dia sifat odong-odongnya di depan masjid lalu masuk berdoa. Ya Allah, hari ini tidak ada penumpang saya. Anak saya sakit, Isi saya butuh belanja. Pas keluar dari masjid hilang odong-odongnya. Dia masuk lagi ke masjid Mengadu kepada Allah Ya Allah Apa salahku Saya sudah menghadap -Mu. Hilang odong-odong Tapi ketika dia keluar lagi dari masjid Ternyata odong-odongnya ada Jadi kenapa bisa Ternyata dia salah keluar Dia salah keluar pintu Dia simpang odong-odongnya di sini Keluarnya lewat sana <laughs> Jamaah